Oh, oh, oh. Halo guys berjumpa lagi dengan channel YouTube saya ytkresmanto guys nah video kali ini saya tentang bagaimana cara memperbaiki PC all-in-one tipenya 330 strip 201 GM nah kerusakannya ini dia menyala lampu powernya tetapi tidak ada gambar sama sekali atau blank hitam no display guys Oke okay. sebelum kita masuk ke tutorialnya lebih baik kita klik dulu subscribe like comment dan share subscribe dan subscribe terus ya jangan lupa sudah klik subscribe like comment dan share yuk kita langsung saja ke tutorialnya cekidot yang pertama yang kita lakukan adalah buka terlebih dahulu bawah yang ada di bawah ini setelah baut dibuka kemudian kita membuka bagian ini kita tarik ke arah sini ya guys nah ke arah depan setelah itu terbuka kita buka fleksibelnya seperti ini dan kita cabut kolektor ini tarik ke atas seperti ini ya guys Nah kemudian setelah terbuka seperti ini kalian di sebelan, sebelah bagian belakangnya ada yang seperti ini bentuknya IC nya di posisi seperti ini ini namanya IO di bagian belakang tapi okay. Nah itu diangkat IC BIOS nya kemudian kalian tes dijamin berhasil dan nyala kembali ya guys ini telah saya servis kemudian kita coba untuk mengetesnya nyala kembali tunggu sebentar saya pasang habisnya nah ini telah saya pasang kembali kemudian kita mencoba untuk mengetes menyalanya semoga berhasil nah telah menampil dan menyala guys jadi cukup sekianlah cara tutorial video memperbaiki PC Alunewon ini Mantap guys